Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kijurada Rizky Miller Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya Sebutkan Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tentunya mendapatkan momen spesial bahagia dari ide lagi, di ide emas, dan kakak Bila Ketika di vlognya, kakak Bila "Apa sahabat ya, untuk menuju OTW of Ernie ini ada suatu kebahagiaan yang kita dapatkan." Kakak Bilar menceritakan persahabat ya bahwa sepanjang penyeberangan mereka tertidur berpelukan jadi nggak sadar kalau mereka sudah melewati laut. Masya Allah. <tuh> Luar biasa banget persahabat ya. Dan postingan tersebut juga di kembali oleh akun Sedal Putih Anus Korbilar. Ada kalimat caption yang dituliskan Dalam mobil selalu menggenggam tangan Jomlo gimana? Aman kak? Ada yang mau pindah ke Mars? Wow, luar biasa banget persahabat ya Coba perhatikan nih Kayak gini kali ya Tidur berpelukan di mobilnya kan jadi pengen tuh. Masya Allah banget ya Luar biasa pastinya Mudah-mudahan saja tentunya hubungan Dede Lesti dan kakak Bila selalu diberikan Kebahagiaan dan semoga langgan Amin dan kita lihat persahabat di sini banyak sekali tanggapan juga dan komentar yang diberikan dari para fans ya ini dari akun Instagram Triadotari.com4 mengatakan heh mimin ini ya malah nambah-nambahin pakai contoh visualnya tadi pas nonton sambil ngebayangin aja udah bikin meronta ronta jiwa jomblo ini aduh cute banget nih persahabat ya Tetap support, tetap doakan yang terbaik pokoknya untuk kebahagiaan. adalah kesayangan kita. Dan selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial bahagia juga nih. Kemarin, Kakak Bilar ini lagi syuting bareng Cici Airin ya, terlihat mereka lagi membahas soal kuliner nih. Wah, wow, sepertinya lagi bisnis kulineran ya. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah untuk urusan Kakak Rizky Bilar. Posting tersebut juga dari post kembali oleh akun Lesti Bilar Jarni. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Ditunggu vlog kulinernya Cici Airin Tanu with Bang Rizky Bilar. Pastinya dong, pasti kita selalu menunggu kejutan-kejutan bahagia yang akan selalu diberikan oleh kakak Bilar, Lesti, dan tentunya Cici Airin Tanu yang selalu memberikan kabar bahagia untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari Agung Amabel Lenata ya, masya Allah. Ternyata Amabel semalam ini berkunjung ke rumah Ibrosemala Dewi ya, wow, luar biasa terlihat keakraban dan keharmonisan hubungan Amabel dan Ibrosemala Dewi. Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Amabel nih di situ mengatakan. Rosmala Dewi sehat selalu, amin Wah, dukungan doa tokonya yang diberikan oleh Amabel Mudah-mudahan tentunya selalu bahagia, selalu sehat untuk keluarga besar Leslar Dan berikutnya juga perhatikan, diunggah di GZ Kanova tuh lagi bermain ya Anak tercinta dari Kanova bersama Amabel nih Luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan juga Yang kita rasakan, Alhamdulillah persahabat ya menjalin silaturahmi yang sangat erat dari Amabel dan keluarga kakak Rizky Bilar dan untuk ke kabar selanjutnya para di sini kita lihat juga ada sebuah unggang spesial yang kita dapatkan makin penasaran makin gak sabar Rafi juga sudah tahu rahasia besar dari Lesti dan Rizky Pilar wow ditunggu katanya tanggal 21 makin gak sabar dan makin penasaran di tanggal 21 ada Aposka ya Wow Tentunya tunggu saja kabar baiknya Dan kita lihat Rizky Pilar, Lesti Kejora dan Rans Entertainment Apakah suatu kejutan bahagia kolaborasi Rans dan Leslam? Mudah-mudahan ada sesuatu bocoran persahabat ya Soal di tanggal 21 rahasia besar dari Lesti dan Rizky Pilar dan kita lihat juga persahabat di sini banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon juga dari para fans, yakni dari akun Dewi Anis 1908. Di situ katanya peresmian Leslar Entertainment tuh doakan saja persahabat ya, yang terbaik. Selanjutnya juga komentar berikut dari akun Murjia Caca04. Sultan Andara Raffi Ahmad Nagita sama Bilar Lesni mengikuti kesuksesan Semoga jadi Sultan Andara juga berkah barokah diberi kelancaran Rezeki Raffi Nagita sama Bilar Lesti doa terbaik, amin Tentunya kita aminkan, doa-doa terbaik dari sahabat-sahabat Selalu mendukung selalu mensupport, selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga para sahabat ya Perhatikan juga nih Wow ternyata semalam Ini juga ada sebuah postingan dari Kak Septi Siregar dan Papi Putra Siregar para sahabat, ya Ini juga sudah punya rahasia besar nih Dari Les dan Pilar Tentunya kembali lagi tanggal 21 Kita akan diberikan tentunya kejutan Rahasia terbesar dari idola kesayangan kita ini masih bertanya-tanya, nih, persahabat. Ya, kejutan apakah yang akan diberikan dari idola kita? Mudah-mudahan ada bocoran dan ada. Tentunya, persahabat, ya, kita mendapatkan clue <guruh> luar biasa pokoknya, dan kita lihat juga. Ada Bang Haris juga, persahabat. Ya, salah satu orang terdekat dari Kakak Pilar kembali. Tentunya mengingatkan tanggal 21 pasti bakal dikasih kejutan rahasia terbesar dari Lesti dan Rizky Pilar Dan berikutnya juga para sahabat kita lihat juga di sini ada sungguh unggahan spesial semalam dari Dedek Lesti ke ya Perhatikan di sini masya Allah fotonya sendiri dulu katanya tuh nanti baru sama titik-titik Sok diisi titik-titiknya kata Dedek Lesti langsung dijawab oleh Kakak Pilar Kuis katanya tuh ya <laughs> Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari Teh Fitri nama Masya Allah manisnya Luar biasa nih Dukungan dari Teh Fitri mudah-mudahan Selalu para sahabat, ya Mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan Idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga para kita lihat tidak Lasty berkomentar di live Instagramnya Kak Mario ya Disitu perhatikan Kalimat komentar dari Elasti Kejora Ah Rizky Bilar sayang Ini lihat please tanggal 21 Bau dinyanyiin langsung Kak Katanya tuh aduh Luar biasa banget persahabat ya Dan kita lihat juga Ada komentar lain dari Kak Bilar Kak Walter Lena duet pecah nih ama Dedek Elasti Kejora Katanya tuh wow Tanggal 21, dua hati, satu tujuan katanya tuh ya, kata HP apa tentang konsultan, mudah-mudahan saja Surprise yang baik, yang tentunya membuat kita semakin bangga, bahagia kepada Lesti dan Bilar Dan berikutnya juga para sahabat, tuh ada Valdi Akbar juga yang mengunggah sebuah postingan semalam Tentunya bersama Papi Putra Seregar dan Kak Septi ya Mudah-mudahan saja ada kabar baik dan kabar bahagia Dan kita tentunya kemarin juga mendapatkan bocoran bahwa Kejutan di tanggal 21, tepatnya hari Selasa besok persahabat ya di sini ada unggahan dari family Leslar 23, tiga, repost kembali unggahan dari Bu Leslar. Ada sebuah kalimat info di sini bocoran Bu info kapernya hari Selasa akan ada kejutan dari Leslar dan akan ditayangkan live streaming di YouTube-nya Kang Rizal Ken White wow. Ini tentunya kejutan. Rahasia besar yang akan tentunya dibeberkan persahabatnya Yang akan disampaikan langsung secara live streaming di Youtubenya Kakak Bilar ya Jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan tentunya Untuk menyaksikan kejutan dan rahasia terbesar dari Lesti dan Rizky Bilar